Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Manan Abdul Ghani, Ketua Pengurus Besar Nahulung Ulama, Alumni Pondok Pesantren, Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Pesantren mempunyai e, sejarah panjang, pendidikan pertama di Indonesia, Menurut saya banyak keunggulan-keunggulannya selain keunggulan di bidang keagamaan dan akhlak yang terus-menerus dibimbing oleh para kiai, para pengasuh di pondok pesantren 24 jam dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi lagi dalam pengawasan kiai, pengawasan guru-guru pondok pesantren Mempunyai juga bisa belajar pendidikan umum, pendidikan yang sama seperti sekolah-sekolah lain di luar pondok pesantren, seperti SMK, madrasah, SMA, dan lain sebagainya, sehingga alumni-nya bisa bertebaran di mana-mana. Menjadi manusia-manusia yang mandiri bisa menjadi pejabat, bisa menjadi... Lain-lain bahkan bisa menjadi presiden, bisa menjadi wakil presiden. Ini keunggulan pesantren, karena itu para alumni pesantren kembali ya mondok memesantrenkan lagi putra-putrinya di pondok-pondok pondok pesantren. Kalau bukan alumni pondok pesantren, siapa lagi yang akan mem memesantrenkan ke pondok pesantren. Kemudian saya berharap pada para alumni Pondok Pesantren Kempek untuk di mana saja aktif di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, membimbing umat melalui masjid, melalui mushola, melalui majelis-majelis taklim dan madrasah yang ada di daerahnya masing-masing. Pesantren merupakan mata air yang airnya mengalir tidak sempurna. Sampai tidak ke laut, tetapi mata ibarat mata air. Airnya mengairi sawah-sawah sehingga berkah. Sawah-sawah itu adalah masyarakat masjid, musola, madrasah, dan e, komunitas masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Di antara manusia itu, walau nafarongin kulifir batin, di antara... Kelompok itu tidak semuanya, semuanya bekerja atau melakukan hal yang sama, tapi di antara manusia itu ada orang yang tafak kufidin meneguni kehidupan keagamaan, seperti masuk dunia pesantren, dunia pendidikan keagamaan, supaya menjadi orang yang tafak kufidin dan sudah tafak kufidin kembali ke masyarakatnya, bisa membimbing masyarakatnya di tempatnya masing-masing. Demikian, saya Haji Abdul Magani alumni Pondok Pesantren Kempen, Kempol, Cilpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.